aku bernyanyi lepas kendali aku tertawa menahan rintian jerit hati Aku tersenyum menipu diri Dan ku paksakan untuk tetap bernyanyi hati dibakar hari-hari menandiri itu tetap menari Tampar. Melihat pribumi menjadi dayung, non-pribumi aku terdampar. Aku terdampar labuhan non tribumi yang seakan meraja di abdi Tribumi aku tertata aku tertata bertandang terus Tak Aku hanya seorang kuli akan terus mengabdi Demi anak istri kami, demi keluarga kami Demi sesuap nasi, demi sesuap nasi, demi sesuap nasi, demi sesuap nasi aku tertampar melihat tri tribumi menjadi dayung daun tri bumi aku terdampar aku terdampar labuhan non pribumi yang seakan meraja di abdi pribumi aku tertata aku tertata dan terus mengabdi demi upah hari-hari, demi upah hari-hari. Prinsip hidup bertahan tak peduli Bergelut dengan keringat dan daki Jeritan hati pribumi Jeritan hati pribumi Jeritan hati pribumi Jeritan hati pribumi, jeritan hati pribumi. cerita Natipri bumi cerita Natipri bumi yang menjadi kulit